Jangan khusus ya, dari Bersama langsung Bersama Lawa Kita lagi tolong saja mas bro Sama juga, kenapa spesial? say so Untuk peserta pada final luar biasa.